Okay. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, jangan Fatih sini berjumpa uh, lagi dengan saya Lam Sadi di sini di Al Jaya. Aku awliya, aku ikut aku, yeah. uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam limpahan dan lindungan Allah Subhanahu taala. teman-teman, kali ini yang akan kami bongkar Fredeli adalah ini barang bekas. Kabelnya sudah diputus sama saya dulu. Di sini uh, Whisper 200 ya. Ini adalah alat pembuat gelembung untuk akuarium Cara kerjanya bagaimana? Dalamannya bagaimana? Uh, atau sistem uh, rangkaiannya atau peralatannya ini di dalamnya bagaimana? Seperti itu. Kok bisa menghasilkan gelembung? Mungkin nanti bisa bisa apa? Ya sebentar bisa kita oprek bersama-sama sambil menunggu buka puasa ya. Iya iya Ade. saya di paus dulu. Ya ulia. teman. Bentuknya atau bendanya seperti ini. Ya saya ambil syuting ya. whisper uh, 200 second nature. Eh jangan di ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Tegangannya di sini tertulis 115 volt AC. Ya, kelihatan ya. Frekuensinya 60 hertz, e, 2,5 watt. Oke. Sebelum kita bongkar sebelum saya bongkar ini akan dicek dulu nyala apa enggak seperti itu enggak enggak pakai dah kita akan cek dulu teman-teman nyala atau tidaknya nyala teman-teman ya cuma gelembungnya seberapa uh, belum tahu ya seperti itu sekarang akan saya bongkar apa nak itu ini uh, whisper ini atau pembuat gelembung nama lainnya pembuat gelembung atau pompa aquarium dalamannya seperti apa ini ada lubang udara ya ini ya. Untuk ngambil udara dari luar dan dipompakan seperti itu. Ini udara keluarannya. Kayaknya seperti itu. Cuma ini tulisannya sekarang Semoga kalian baik-baik saja Cuma uh, belum tahu pasti ya ini betul-betul Tempat masuknya udara. Kalau ini jelas pengeluaran udaranya. Oke. Ini agak los karat ya. Karatnya seperti ini. Jadi ini sedikit memvakum. Rangkaiannya cukup sederhana, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, yang ini dulu. Ini adalah pompanya. Ini berupa karet, ya. Karet yang akan bergerak seperti ini, dan ini ada pegas. Pegasnya ini dari karet, dan ini bisa ditarik seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipasang lagi. Oh, harus dibuka ini dulu, ya. Ini karet, teman-teman, seperti itu. ini sudah lama ini oh ini bisa dibuka ya ini berada di aja dibuka Oke ya seperti ini Wow ini harus dihati nanti masaknya ini Oke ya ya seperti ini teman-teman pompanya seperti ini ya ini karet yang ini, oh ini harus dibersihkan. Jadi pompanya seperti ini. Jadi ini naik turun begini. Ini pompa. Ini klep ya, klep satu arah. Kalau ndak salah. Ya klep satu arah ya. Ya kayaknya klep satu arah. Pemompanya karetnya ini Ada klep satu arahnya Bisa masuk Udara bisa masuk dari sini Ya dari sini Tapi yang dari sini Yang dari uh, akuariumnya itu Tidak bisa masuk ke sini Kurang lebih begini cara kerjanya Oke okay. Kita akan pasang lagi Harus pas ini pasang begini, oke, okay. ya kemudian di sini ada uh, konektornya, pasang dulu konektornya teman-teman, ya seperti ini. Setelah itu, pasang lagi. Oh ya, ini sepertinya magnet. Ya. ya, magnet ini magnet tetap. Ini gumbaran, ini magnet apa? Magnet tidak tetap, ya? Nanti, ya, insya Allah, akan saya jelaskan eh, sistem kerjanya. Susah masangnya ya Kalau tidak hati-hati bisa rusak ya. ya Oke teman-teman Ini kita tahu Magnet tetap Dan ini magnet buatan Magnet tidak tetap Uh, kenapa ini bisa Nanti kan kalau kan naik turun begini Kurang lebih ya Naik turun begini Ini langsung ke listrik PLN Ya listrik PLN di sini kumparan Ya kumparan Otomatis ini jadi magnet Dan magnetnya ini uh, Berubah-rubah Berubah-rubah Menjadi kutub selatan Utara selatan utara Karena pengaruh dari Uh, bentuk gelombang uh, arus bolak-balik itu kan seperti ini di, di gambar ini. Itu sin wave seperti itu, gelombang sin. Jadi nanti ada naik, ada turun, jadi juga pengaruh ke sini. Ini bisa apa? Tar, bisa narik, bisa menolak seperti itu, kurang lebih seperti itu kisah singkatnya. Kita akan coba, ya, akan coba lagi. Kita akan lihat. Hati-hati ini nitrum ya. Bismillah. Ya, seperti ini teman-teman. Ya. Sini akan, akan keluar udara, walaupun sedikit. Hati-hati sekitar sini, khawatir ada kebocoran nanti bisa nyetrum. Nah, seperti ini teman-teman, gelembungnya seperti apa? Apa ini masih bagus karetnya atau atau tidak Kita akan lihat ya. Ee, ini harus ditutup dulu, cabut dulu, ditutup dulu. Oke, okay, sudah tersedia air, teman-teman. <tuh> Kita harus hati-hati karena ini listrik yang tegangannya tegangan tinggi. Saya pasang selang di sini agar lebih menjangkau airnya. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Kita akan coba begini, ya. Ini dulu dipotong kabel ininya karena dibuat sesuatu yang lain seperti itu. Oke, kita berubah pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Start teman-teman. Oke. E. Ya, kayaknya ada kebocoran karena ini sudah tidak mengeluarkan gelembung. Sepertinya ada yang harus diperbaiki di sekitar sini, teman-teman. Oke, mohon maaf ya, ini tidak bisa keluar gelembungnya. Karena mungkin klepnya sudah uh, tidak lentur lagi Tapi yang jelas sesuai dengan temanya Kali ini membongkar dan mempelajari uh, Sistem atau cara kerja pembuat gelembung ini Oke okay? Nanti kalau mem memperbaiki di sini uh, Apa namanya uh, Letaknya teman-teman ya seperti itu Oke okay? Cukup sian saya rasa uh, Materi kita kali ini Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi.